hati harusnya aku pakai ini tahu link pernah ada tok main link nggak boy? nggak mau buat? Hmm? mau buat? link? Iya kok buat mau pakai? aneh bahasanya bahasa apa mau buat? Kok bisa ya ada manusia bolot banget ya ke link enggak ya kan? Kan aku bilang loh. buat. Buat malah bisa buat link. Aneh dong. Mau pakai link atau enggak ya sih Aneh banget kalian. Aku yang dikatain link lo. Eh aku yang dikatain Lingga. Aku yang dikatain lemot lo. pakai apa enggak. Mau main. Ada PT mau main link apa enggak mau pakai link atau enggak aku mau buat lain sekali sok polos katanya emang sok polos sok polos bukan lin ling kalau lin link tautan anjir-anjir Astaga empat baik kalau satu ajak mamamu lah main mana ada kalau aku main mobile Legend, ada oh maipan udah maipan mana maipan maipan susu-susu oh di lobby hmm Oh iya aku tuh lupa ini. Apa namanya? Guys, siapa yang haters savior di sini, guys. Serang dia. Astaga, bae haters kuluhan. Enggak lah, enggak salah lagi. Oke, kita karang ormas biru dan ormas kuning. Kok gak pernah ada sebutan ormas kuning ya? Iyalah, yang Kenapa ormas, ya? ormas itu hanya tim-tim keren. Cuman ormas oranye dan biru. Yang enak lift, aja yang fans yang dewasa dan banyak bocil fans dewasa dan fans bocil ya yeah. launch attack bukan enak aja karena onik badut tapi kok, kok ormas kuning kita sih kan kuning biru merah kuning uh, habis itu apa lagi biru eh biru udah ya abu-abu Genflix biru Air eh, Force alergy ormas pink ada Ormas pink or or Gak Ormas pink Eh bakal ada gak ya Apalagi sih or Eh tapi mas... kok bisa pink gitu ya Langsung kena Yang mental asa, guys Langsung kena mental asa. Iya lagi ping-ping terus di itu pemfitnahan tahun ntar kalian ngebayangin nih Males Jangan diituin Jangan dipikirin tahu Dia ngasal tuh ngasal ngomong Heran pemfitnahan terus Dari dulu Hingga sekarang Berani Sampai kau bilang fitnah Kukasih barang bukti Nggak, bye, sumpah please please Ketemu dia enggak ada dia bohong bercanda sayang jangan nangis nanti nangis aduh malas kesal saya nanti nangis gak ada aja bohong cuman bohong bohong bohong ih sama siapa aku nggak lihat ada hyper kita nggak hyper guys otakku terus Mary ini siapa ya hyper bukannya aku hyper dah saya ke hutan aku ini lagi ya please please please please please, please. apa ya baik selain yang gampang yang gampang hmm. mendapatkan Kedua, ke Kedua, belum selesai gua udah senyum <laughs> entar aku mendapatkan apa? Enggak jadi jijik. Dapat kamu link, lagi. link aku terus. Aku siang soalnya. Link terus, link terus. Halo, masih siang, guys. Ya, masih siang gua beda, siang. guys. Oleh mood siang gua beda. 10.000 dari Nico Star. malam pesan. FTV season dua idolaku menjadi badutku. <tuk> FTV season dua idolaku menjadi badut. Thank you Nikolas Tan. <tuk> ajar, lumba orang ajar Nikolas Tan. Jangan Nikolas Tan ente aja ente dia marah, tahu? Marah terus. Nanti gimana? <tuk> Udah mulai berbahaya, guys. Baik-baik, ngumpet dulu dah, ngumpet dulu dah sana Ada apa lagi? Nggak ada, ngumpet dulu dah Di kenapa? Semuanya, kenapa, kenapa? Kenapa? Kenapa? Ada yang esing banget Tak aku, dicapkan lora aduh gagal putus lagi ini Tekan semua apa? Berhenti lagi keluar dari tubuhku Gila tamus tamus tamus you are too strong. Kurang mental dah. Dan mental. Defeat. Kok bisa bergerak. gitu ya ternyata? Tadi masuknya udah keren, kirain dapat. Eh, tahu-taunya Mas sudah dapat tahu. Tadi sudah tahu oke okay, badut diting. Rek FC gaming kfc itu gimana ya maksudnya ya goreng-goreng kok lagi please finish of oh, please charge your device baterainya lobek 15m tanda tanya okay. ya ruptur kena mental Ayo pergilah tadi, guys. Gak tua Gus, Gus, ya gimana? 10.000 ribu dari Nikola Stan. Pesan, gua ama Fior Utunangan bulan 9 mau nikah Gus Yan macem-macem lu. Baca tuh, baik-baik. Apa baca-baca? Gua mau dan tunangan bulan 9 Mau nikah, gue sudah baca. Udah beranak 10 kita eh jangan bukan tunangan lagi. Jangan kenapa? Salah satunya ada anak kita. <laughs> mungkin anak sepuluh banyak-banyak rezeki <laughs> kalau salah satu yang anak kita berarti anak yang pertama lagi itu <laughs> masalah itu anak yang pertama <laughs> gila sedeng tidak waras pertanyaan guys, itu cuma satu guys <laughs> apa? <laughs> apa? apa harus ditahan masih siang masih siang Eh, hati-hati ya guys. Corona lagi gila banget. Tante aku baru meninggal hari ini. Serius, serius, baik Kita serius. disuruh nembak Fjord, guys. Kita disuruh nembak Fjord. Kita? Kok oh, kita? Kan udah. Kan udah 8 Juni. <coughs> Serius, mamanya tak mamaku meninggal hari ini. Hati-hati ya, guys! Sumpah serem banget, sumpah serem banget parah. Corona ini kalian udah pernah vaksin belum? Aduh, aku takut banget. gila Kita disuruh tembak tuyor. Gimana ya? Gini ya, bye bye. Kamu mau enggak? Kamu mau enggak? Serius nih. Kau mau nggak Jadi ibu buat anak-anakku. Bu? Ikan mau jadi ibu. Enggak mau jadi ibu. Kau enggak mau jadi apa? Apa. Jadi bapak. Oh Debing, my God. Steve Bing, Steve Bing. Enggak bisa berkata-kata, tolong, Bu. Ya. Fort. War kalian. <tuk> mana <kembali> yang nangis? tangis? nangis tangis? diciptakan untuk itu. punya anak 10 mesti suruh jadi anak orang lain lagi. jadi ibu anak orang lain lagi. apa aku pakai ini aja? tapi. nice try goose. eh nice try goose Nikoastan. udah smart guys. Pakai apa, baik? Makan temen, enggak <laughs> bisa pakai varisa. Eh, enggak bisa pakai varisa. Wah, aku pakai apa? Berarti aku side dong. Itu dia, side. Eh, oh. lagu deh baik. Ada lagu enggak guys sini? Oh, <kuh> Aku udah dengar. Palas Oh iya. Gue guys. Mana banyak biar banjir. Biar ya, tenggelam ini, semua Aku pikir apa ya? Oh udah kepilih Skin skin apa, Baye? Ya Moskov? Apa? Skinnya skin apa itu, ya Moskov? Baye big Moskov! Jadi dia troll mulu, anjir, kesal saya WR aku loh, capek banget loh bikin WR kayak gini Yeah. jelek, tambah jelek Perlu kasih tau 3 The Next Level Marksman Indonesia siapa guys? Kasih tahu buruan guys 3 The Next Level Marksman Indonesia Emang ada baik? enggak ada Oh, pedes banget, Cok Aku diam-diam suka kamu coba mendekat, coba mendekati hatimu <tuh> baik hobi kamu apa hobi aku hmm. apa ya gak punya hobi sih kamu gak punya hobi lain selain membahagiakan oh. bukannya ninja kalian hobi ninja nggak kis malam nggak ih salah lagi <laughs> makanya baru bentaran dari dulu gitu. lagi Emang gitu guys orangnya panjat sangat terlalu. Emang gue orangnya itu guys bikin orang rindu terus. Tak aja. Udah salah masih ngegombal lagi. Heran heran itu.